Ini avatar lagi ngintip-ngintip gas Oke guys Kita ambil airnya guys Untuk minuman sapi Kita kasih garam, guys. Supaya sapinya mau makan rumput. Satu tabung cat, kasih separuh aja. besar ya nah, merebut satu tabung cat nih tapi pun ikut minum juga Avatar nah, ini Avatar namanya besar minum yang banyak ya guys Minum banyak ya, boy. Minum banyak, boy. Ini baru kita lepas, guys. Sapinya dari kandang. Selesai hmm. minum. Mari kita lepaskan lagi ya. Ini selesai minum. Jadi kita lepas dari kandang. Nah, supaya sapinya... Makan rumput bebas Jadi kita lepaskan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama-sama TZ Kegiatan sehari-hari kita yaitu mengangon sapi Jadi kita kasih makan dulu Minuman baru kita lepaskan dari kandang Nanti selesai ini kita cari rumput untuk makan malam sapi guys. Supaya sapinya besar dan gendut. Nah, Oke, okay. tonton terus video Salman TZ. Supaya Salman TZ lebih giat lagi membuat video-video terbaru tentang hewan, ternak, sapi. Oke, okay. jadi sapinya kita anggun dulu guys nanti sesudah angon sapi kita ikat lalu kita cari rumput untuk makanan sapi nanti sore makan malamnya guys saksikan terus ya guys kita mencari lokasi rumput guys atau ada rumput jadi untuk makanan sapi kita guys ini lumayan guys ada rumput guys oke guys kita mencari rumput untuk makan sapi nanti sore Ini udah guys, kita ikat dulu. Nanti kalau ada nampak di jalan rumputnya, kita ambil lagi guys. Oke. Oke guys, kita sampai ke kandang guys. aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh kita bersihkan dulu tempat lokasi makannya guys sama tempat tidurnya kandangnya Oke okay guys. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus video Salman Tset supaya Salman Tset lebih giat lagi membuat video-video terbaru. Oke. Okay.